Hai sahabat, selamat datang kembali di kanal Bali Jani. Bagi yang baru pertama kali mampir ke kanal ini, mohon jangan lupa subscribe ya, biar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari kanal Bali Jani. Pada kesempatan ini, Tutsugi akan berbagi kisah mengenai kedatangan Catur Sana ke Tanah Bali dengan merujuk buku yang disusun oleh Jerumangku Gede ke Tutsuba berjudul pabat basa mahagotra pasa sana saptarsi Catur sana yang dimaksud adalah empat bersaudara dari Pancatirta yaitu Empu Semeru, Empu Gana, Empu Kuturan, dan Empu Genijaya. Mereka bermigrasi dari Jawa ke Bali atas undangan pasangan penguasa Bali Sri Gunapriya Dharma Phatni dan Sri Udayana Warman Dewa guna mengatasi kemelut yang tengah mengganggu ketentraman masyarakat Bali pada waktu itu. Kemelut itu terjadi akibat perselisihan antar paksa atau antar sekte keagamaan yang berkembang di Bali. Pada masa itu di Pulau Bali terdapat 6 paksa atau 6 sekte agama, yakni Sambu, Kala, Brahma, Wisnu, Bayu, dan Iswara. Perbedaan-perbedaan yang ada di antara sekte atau sampradaya itu pada praktiknya sering memicu kegaduhan sehingga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Peristiwa itu menjadi problema sosial yang berlarut-larut. Untuk mengatasinya, Mahendra Mahendradatta dan Udayana akhirnya mengundang catur sana empat bersaudara dari Pancatirta di Jawa Timur yang terkenal dengan keahliannya dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka itu adalah para empu yang kemudian datang ke Bali secara bertahap. Yang datang pertama ke Bali adalah Empu Semeru alias Empu Mahameru. Beliau datang pada tahun 999 Masehi. Beliau yang memeluk agama Siwa berpariangan di Besakih di mana kini berdiri sebuah pura yang disebut Pura Ratu Pasir. Pura itu merupakan pura pedarman warga Mahagotra Pasel Sanak Satresi dan Pasel Kayu Selam. Dalam sejarah, beliau dikatakan selibat atau tidak kawin seumur hidup kemudian pada tahap kedua datang empu Gana yang menganut sekte Ganapatya. beliau datang pada tahun 1000 masehi di Bali beliau berparayangan di Gel Gel selanjutnya pada tahun 1267 masehi di tempat itu didirikan pura bebaturan penganggih oleh empu Wijaksara yang kemudian menjadi pura dasar buana Gelkel pada masa pemerintahan dalam Semara Kepakisan. Pada tahap ketiga yang datang ke Bali adalah Lampu Kuturan alias Mpung Raja Kerta. Beliau yang memeluk agama Buddha aliran Mahayana tiba di Bali pada tahun 1001 Masehi dan berparyangan di Padang yang sekarang disebut Padang Bai. Pura yang didirikan di tempat itu disebut Pura Sila Yukti. Kata Sila Yukti berasal dari sila yang berarti tingkah dan yukti berarti benar. Nama Sila Yukti diberikan pada Pura itu karena dari situlah empuk uturan memimpin dan mengajarkan tingkah laku yang benar kepada rakyat Bali. Pura itu merupakan salah satu penyungsungan pusat warga Pasek. Yang datang terakhir adalah Empu Genijaya yang memeluk Brahma Isma. Beliau tiba di Bali pada tahun 1049 Masehi. Beliau berparyangan di bukit bis-bis Gunung Lempuyang. Di tempat itu kini berdiri sebuah pura yang bernama Pura Lempuyang Mahathir sebagai pura kawitan warga Pasir. Kedatangan keempat empu atau pandita itu ke Bali membawa angin segar bagi Bali sebab mereka semua bukan saja ahli dalam bidang agama tetapi juga menguasai berbagai hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan politik Salah seorang dari mereka yang sangat menonjol dalam berbagai bidang keahlian adalah Empu Kuturan Buktinya beliau kemudian diangkat oleh raja sebagai senapati di samping itu, beliau juga dipilih sebagai ketua majelis yang bernama Pakirakiran Kiran Jero Makabehan yang beranggotakan seluruh senapati dan pandita. Majelis ini adalah sebuah lembaga tinggi negara pada masa pemerintahan pasangan Mahendra Datta dan Udayana. Lembaga ini bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada raja semacam Dewan Pertimbangan Agung dalam pemerintahan Republik Indonesia Lebih daripada itu, majelis ini juga menjalankan fungsi menggoda program kerajaan Ini semacam majelis permusyawaratan rakyat yang menyusun garis-garis besar haluan negara karenanya segala sesuatu yang hendak dijalankan pemerintah terlebih dahulu dimusyawarahkan di dalam majelis ini mengenai riwayat empukuturan dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut ketika masih di Jawa beliau pernah bertahta sebagai raja yang berkedudukan di Gira beliau memiliki seorang putri bernama dia Ratna Manggali namun, konflik yang terjadi di antara beliau dan istrinya menyebabkan rumah tangga beliau retak. Konflik terjadi karena istri beliau mempraktikkan ilmu hitam yang disebut teluh terang jana, sedangkan beliau menerapkan ajaran ilmu kebajikan. Beliau tidak mengajak serta istri dan anaknya ke Bali dan mereka tetap tinggal di Gira. Oleh karena hidup menjanda, istrinya kemudian dijuluki Walu atau Rangda Napenggira, yang artinya janda Raja Gira. Di Bali, Empu Kuturan menerapkan pengalamannya sebagai raja di Gira. Dari penelitian yang beliau lakukan diperoleh data dan fakta yang sangat bermanfaat untuk mengatasi kemelut yang terjadi di tengah masyarakat Bali. Kemudian pada waktu yang dianggap tepat Empu Kuturan selaku ketua Majelis Pakiran jerumah Makabehan mengadakan pesamuan agung atau rapat besar dengan mengambil tempat di Batanyar. Pada pesamuan agung atau rapat besar itu diundang dan hadir tokoh-tokoh dari masing-masing penganut kepercayaan dan pemeluk agama yang dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu Pertama, Empu Kuturan selain sebagai ketua majelis pakir-akiran makabehan dan pimpinan rapat, juga sebagai wakil penganut agama Buddha. Kedua, tokoh-tokoh atau para pimpinan orang-orang Bali Aga. Dari masing-masing pengan, kepercayaan dan pemeluk agama yang terdiri dari satpaksa atau enam sekte agama. Ketiga adalah tokoh-tokoh dan pimpinan agama siwa yang datang dari Jawa. Para peserta pesamuan agung itu telah siap dan membawa konsep dari masing-masing kelompok yang akan diajukan dan dibicarakan di dalam rapat. Berdasarkan hasil penelitian di dalam masyarakat Bali Aga, Empu Kuturan menyampaikan gagasannya kepada peserta Sidang bahwa yang menjadi akar permasalahan adalah agama. Karena itu, Empu Kuturan memandang perlu melakukan perubahan-perubahan dan mengatur kembali tatanan kehidupan masyarakat dengan peraturan berdasarkan situasi dan kondisi serta aspirasi masyarakat. Kepada hadirin diberikan kebebasan menyampaikan pendapat dan pandangannya masing-masing. Semua pendapat dan pandangan ditampung oleh empu kuturan selaku pimpinan rapat. Setelah memperoleh tanggapan, empu kuturan menyampaikan pendapat dan pandangannya. Sidang menerima pandangan empu kuturan dengan suara bulat akhirnya di dalam rapat itu diambil keputusan yang menyangkut hampir seluruh aspek kehidupan terdiri dari lima butir sebagai berikut pertama paham Trimurti dijadikan dasar keagamaan yang telah mencakup seluruh paham dan aliran keagamaan yang berkembang di Bali saat itu Kedua, diadakan perubahan atas organisasi keagamaan dan membentuk wadah yang disebut Desa Pekeraman. Untuk itu, didirikan tiga pura yang disebut Kayangan Tiga yaitu Pura Balai Agung atau Pura Desa, Pura Pusah atau Pura Segara, dan Pura Dalam Ulun Setre. Selain itu, ada keharusan mendirikan tempat suci di sawah yang disungsung oleh kerama subah. Ketiga pada setiap rumah tangga diwajibkan mendirikan sebuah pelinggi berbentuk rong tiga sebagai tempat memuliakan dan memuja arwah suci para leluhur dan yang widiwasa rong tiga itu dikenal dengan sebutan kemulan yang terdapat pada setiap sanggah atau pemerajaan keempat semua tanah pekarangan dan tanah-tanah yang terletak di sekitar desa pekeraman dan pura kayangan tiga adalah milik desa pekeraman oleh karena itu tanah-tanah itu tidak boleh diperjualbelikan. kelima tentang nama agama yang dianut oleh masyarakat Bali disebut agama siwa Buddha demikian keputusan penting yang telah ditelurkan oleh pesamuan agung tersebut Tempat Pesamuan Agung yang terletak di desa Bedahulu Gianyar itu kemudian dikenal dengan sebutan Samuan Tiga yang bermakna pertemuan segitiga Di tempat itu sekarang berdiri sebuah pura bernama Pura Samuan Tiga atau samuan telu. Demikian salah satu jasa dan warisan sejarah penting yang telah digoreskan oleh anggota catursana yang bermigrasi ke Pulau Bali Semoga konten ini ada manfaatnya Rahayu